Jadi berapa lama mas kalau kita mau percepat? Baik, cepat sih Pak Gari, 3 hari bisa nggak? Maret Rampung nggak mas? Iya mas, kita usahakan awal April bisa fungsional. lagi Orang, Orang awal April, nggak dulu ngabri pak Rampung Ya, ini sih. Sudah sih. Jadi secara fungsi kan sudah jalan semua. Sudah satu apel, apel. ya? Sudah tahu ya? sihan ya, ini ini cukup segini lah. Kan? iya Pak. Ya. Ha? Ya, ya oke. Okay. Ya, ya. Sudah beres ya? kalau ini? Ya? ini apa ya? Ini itu ada pewarnaan Pak. Ah, Oh, iya masuk parapet itu kita. Ini nyambung ke batangan itu yang mana, Bu? Batangan itu yang mana? Nanti yang ke depan, Pak. Yang ke depan ya. Oke. untuk ya. Oh. Atau kemampuan, aku ya, pol Belum ini ya Pak, belum selesai Jadi ya, namping aja ya Jadi, masih PR di Kamu, sih terus Terus ya ya ya. Karena masih kemarin masih. Ya, Pak. Nanti kita perbarui sementara ini ini, Ini tuh Nanti kalau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 ya deh S ya sepertinya sudah pasti odol tuh ini iya oke, kita ya. cewek, boleh jual Ya, Alhamdulillah untuk jembatan Juwana sudah kita cek sudah jadi bahkan sudah dimanfaatkan. Ini tadi kita lihat penumpangnya sudah kayak gini dan memang ternyata trafiknya di sini tinggi sekali. Maka kalau kemarin macetnya luar biasa ya wajarlah. Nah sekarang ini kita coba uh, periksa kita cek untuk memastikan selama Lebaran nanti ini pasti lancar. Nanti akan saya cek yang di depan di Katangan ini uh, kondisi jalannya seperti apa. Ini memang sudah selesai dari tadi pagi ya sehingga kita uh, harapkan lancar. Uh, kalau kita melihat ini satu ruas kita tutup saja. ternyata kemacetannya luar biasa. Macet sekali. Tapi kalau kemudian kemarin nggak uh, uh, ada jembatan ini ya wajar, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi uh, solusi untuk melancarkan seluruh arus uh, lalu Kalau ini ya ini dua lajur dan uh, apa namanya, tapi satu one way saja. Ini one way saja. Nanti yang dari sana dia akan buka jadi coba jauh lebih lancar oke okay, ya yeah.